Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduallaha tabaraka Usalli wa ta'ala. Wa shalli wa ala anbiya'i wa mursalihi. Wa ala khawatamihim nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa ala alihi wa ashabihi ajmai Kuala Allahu ta'ala Fi kitab karim A'udhu billahi minashaytanirrajim Qadu khosirul ladhina kaldabu Biliko illahi Katta idza ja atumus saatu ba'tatan Qalu ya qasr qasratana alama tarabna biha fa hum yahmiluna auzaruhum ala dhuhrihi ala sa'ama yazirun Sadaballahu al-'adim Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Marilah kajian ini kita awali dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan ini kita akan Membahas Surat 6 Surat Al-An'am di ayat 31, dan seterusnya. Ayat ini memberi kisah, memberikan kesan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang mendustakan hari akhir, mendustakan pertemuan dengan Allah di hari akhir, Mereka ketika benar-benar datang hari kiamat, lalu mereka menyesal dengan mengatakan, "Ya, hasruthana alama fiha." Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat itu. Sedangkan mereka itu memikul dosa-dosa yang telah dilakukan di masa hidup di dunia ini. Maka penyesalan itu adalah tidak ada gunanya. Tidak berarti... Karena sudah terjadi hari kiamat, dan tidak akan kembali Tidak ada kesempatan kembali, dan tidak diberi kesempatan kembali juga ke dunia Karena dunia di hari itu sudah diganti menjadi alam maksar Karena itu, menurut Ibnu Qasir dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kerugian Yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan adanya hari bertemu dengan Allah Kekecewaan mereka itu apabila datang baru Datang kepada mereka hari kiamat Secara tiba-tiba Karena hari kiamat itu Tidak ada pengumuman Bapak -Ibu Datangnya itu bangta Bangta itu ya Tiba-tiba Kalau orang itu Jadi petani Sedang di sawah kiamat Atau sedang berdagang Di pasar Baru nimbangi beras, kiamat Atau menjadi pedagang kain Sedang menyobek kain Menggunting kain, kiamat Jadi tidak ada, ada pengumuman Tapi tanda-tandanya sudah diberikan oleh Allah Yaitu tanda besar apa salah satunya di antara tanda besar itu adalah datangnya tabah binatang yang keluar dari bumi? Binatang itu bisa berbicara dengan seluruh manusia di dunia, dengan bahasa apa saja, noturi. Atau Rasulullah menyatakan manakah yang lebih dahulu tanda besar itu yang keluar matahari dari keluar dari barat kalau pagi atau binatang yang namanya dabah tadi keluar dari bumi mana yang lebih dahulu Rasulullah tidak tahu. Nah kalau sudah saat bautatan Baru Mereka Mengalami betul bapak bapak sekalian Kalau kiamat itu ada Tapi ketika masih hidup Itu tidak ada keyakinan ke Kesana Maka tandanya adalah Kalau mereka berbuat apa saja Itu bebas Tidak ada kendali sama sekali Karena apa tidak ada keyakinan, keyakinan bertemu dengan Allah atau keyakinan adanya hari akhir, tidak ada. Baru mereka itu orang-orang yang tidak beriman ini baru mengatakan, ya kasrotana alama farrotna fiha. Alangkah besarnya penyesalan kami. Nah, Alangkah besarnya berarti. Penyesalan yang luar biasa banget Terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat Tapi apa artinya penyesalan seperti ini Kalau di ayat lain itu Ada yang menyatakan seperti ini Di surat 25 Surat Surat 25 di ayat 27 itu Allah menyatakan surat Furqon. ayat 27 teman terjemahkan. Lenggak lenggak itu orang yang menggigit dua tangannya. Itu artinya kecewa, kecewa. Orang yang menggigit dua tangan itu gambarannya orang yang kecewa. Atau orang yang durhaka karena menyesal. Lalu orangnya mengatakan begini Seraya berkata Aduhai kiranya dulu Aku mengambil jalan bersama-sama Rasul Ini juga penyesalan Kenapa saya dulu Waktu di dunia tidak Mengikuti Rasul Kalau saya dulu berjalan, Mengambil jalan bersama Rasul Saya tidak akan terjadi semacam ini Ini menyesal Nah kekeliruannya apa? Kesalahannya Kalau di ayat ini sebutkan Karena salah milih teman Jadi temannya banyak Tapi yang dipilih salah Yang dipergaul diajak bergaul itu Salah Tidak membawa dia kepada hidayah Tetapi mereka Membawa kepada kemaksiatan Kedosaan nah, Maka pernyataan mereka Di ayat 28 itu sebutkan Ya wailata Laitani lam Atta khidbulanan Kecelakaan besar Oke, Sama dengan ini tadi Kecelakaan besar Apa kecelakaan besar itu? Kiranya aku dulu tidak sifulan itu teman -teman. Nah, ini, Pak Bu. Sifulan itu artinya orang. Kalau dulu saya tidak bergaul dengan orang ini, saya pasti mendapat kebaikan. Saya akan dapat hidayah. Kenapa saya dulu waktu di dunia Berkawan atau berteman dengan orang ini, saya jadikan teman akrabku. Ini penting, Bapak Ibu sekalian, memilih teman itu penting. Sebab nanti akan penyesalan terjadi. Kalau sudah penyesalan terjadi, tidak akan kembali lagi untuk memperbaiki dirinya. Ada Isa yang kesempatannya sekarang ini, waktu kita diberi kesempatan sehat. Diberi kesempatan ya, sempat untuk berbuat, mumpung di sini. Cuma, kalau kita bahasakan begitu, sekarang berbuat itu belum kelihatan hasilnya, belum kelihatan. Nah, ini. Juga butuh keimanan, butuh keyakinan. Keyakinan yang dituntun oleh Allah. Jadi butuh satu kekuatan batin untuk meyakini. Kalau sebuah perbuatan itu sekarang, Mbak Bu, kadang diberi oleh Allah langsung, kadang nggak kelihatan tapi diberikan besok. Contoh ya Ini contoh Kalau di surat 2 ayat 271 261 161 261 maksud saya Itu disebutkan begini Misalkan tentang Sodhaqo Masalun ladhina yung fiku Jahab batin, ambatat saban sanabila miatu habbah. Wallahu Wallahu wasiun alim. Moga, -moga diterjemahkan. yang orang yang di nah, di sini. Ini, ini nafkah ini namanya. Semua ini nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah berupa apa saja berupa makanan berupa minuman itu Allah memberikan kabar kabarnya begini ada serupa dengan sebutir yang merupakan tujuh jadi satu ini jadi tujuh diletakkan di sini belum diminum itu sudah di tujuh jadi tujuh, karena ini untuk Sabi untuk Sabi beda kalau kita membawa makanan atau minuman diberikan kepada orang yang duduk di gerdu Satpam misalkan dapatnya satu kalau dibawa ke Sabi begini, ini namanya Sabi salah satu diantaranya okay. perbuatan Sabi kalau dibawa ke sini, satu ini langsung jadi tujuh sering-sering tujuh tujuh itu habar dari Allah pada tiap-tiap umir seratus tujuh itu satu, seratus, seratus, seratus seratus, seratus, kali tujuh berapa itu? tujuh ratus jadi satu ini sudah jadi tujuh ratus ini, ini jadi tujuh ratus masih ditambah lagi oleh Allah wallahu yuzaifu liman yasha. bagi siapa yang ingin Dilipat dilipat ganjarannya itu dilipat. Kalau 700 dilipat ya jadi 1400. pahalanya. Bapak Ibu sini disebutkan di akhir ayat Wallahuwasi'un alim Dan Allah maha luas ma Artinya begini Bukan kalau ini satu Terus dijadikan 1400 Misalkan Terus Allah terus tidak punya Apa-apa karena banyak orang Yang mengadakan sabirillah Kemudian Pahalanya diberikan banyak orang Terus Allah rugi tidak Karena di dunia ini yang mempunyai itu Allah Semuanya yang punya Allah Yang punya karunia itu Allah Makanya Allah menyatakan Allah maha luas karunianya Maha luas Lalu yang kedua Allah maha mengetahui Mengetahui siapa yang dia Melakukan seperti ini Itu Diketahui oleh Allah Apa niatnya Ikhlas diketahui oleh Allah Setengah ikhlas ya diketahui oleh Allah Tidak ikhlas juga diketahui oleh Allah Karena terpaksa Tidak Artinya begini Kalau orang itu terpaksa Karena dijali urunan misalkan Dimintai urunan Maka Allah maha mengetahui Kalau mereka datang Membawa sesuatu karena hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah Allah juga mengenal Artinya pahalanya utuh Cuma sekarang tidak dapat Hari ini tidak dapat Siapa yang bawa ini Satu, ini dapat Tadi 1400 Hari ini lo tidak dapat, tidak kelihatan Jadi butuh keyakinan Hari ini tidak dapat Tidak kelihatan maksudnya Nah ini Diberikan oleh Allah nanti Pertama Diganti di dunia ini Yang pengganti Allah mengganti itu tidak dikabarkan Seperti apa Mungkin diganti oleh Allah menjadi sehat Mungkin diganti oleh Allah Anak cucunya menjadi orang yang Berpengaruh di suatu tempat Mungkin diganti oleh Allah rumah tangganya tentram kita nggak tahu nah di akhirat nanti utuh berapa dia ketika memberikan sesuatu kalau pisang itu satu cengkeh isinya 15 karet ngitung 15 kali berapa satunya itu 1400 kalau 15 satu cengkeh 15 tinggal hitung Cuma gak kelihatan sekarang gitu loh. Ini butuh keyakinan. Orang kafir ndak Punya keyakinan itu. Bedanya di situ. Karena orang kafir itu mintanya kalau saya berbuat ini saya harus dapat hasilnya ini. Maka kita ndak boleh Bapak-Bapak meniru orang kafir. Ibadah itu kan ada begini. Ada yang model ibadah itu Tijaro Tijaro itu seperti dagang Jadi dagang itu kalau saya Melakukan ini Saya dapat laba. Tijaro Ibadah kalau model Tijaro Itu ibadahnya begini saya berangkat ke masjid agar supaya saya dapat pahala ini. Itu model jarang, paling rendah woy. tingkatan keimanan orang itu paling rendah dalam hal ibadah. Nanti naik sedikit, sedikit satu trap, ya, naik satu trap. Ada yang model yang kedua itu abdun. Abdun itu artinya Dia itu beribadah Melaksanakan apa saja yang diperintah Meninggalkan apa saja yang dilarang Kita seperti itu enggak? Ya Melaksanakan apa yang Diperintah oleh Allah Yang dicontohkan oleh Rasul Dan Meninggalkan segala yang Dilarang Kenapa? Karena takut kalau tidak melakukan disiksa. Itu model abdun. Ibadah yang abdun. Ada lagi yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu namanya harur. Model ibadah harur. Harur itu artinya merdeka. Beli orang beribadah kepada Allah Mengabdi kepada Allah Tidak memandang apapun Perintah Allah dilaksanakan Larangannya ditinggalkan Itu ndak ndak kepingin apa-apa Yang dikepingin itu hanya satu Keridoan Allah Jadi saya berangkat ke masjid Saya ingin diridhai oleh Allah Orang itu kalau sudah diridhoi oleh Allah bapak kalian, walaupun sudah tidak takut, tidak takut begini, biar saya dimasukkan neraka tidak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Tapi ada nggak orang dimasukkan neraka? Allah ridho itu terus orangnya dimasukkan ke neraka. Tidak ada. Kalau sudah Allah ridho, orang itu pasti menjadi orang yang baik. Dunianya baik, akhiratnya baik. Dunianya selamat, akhiratnya selamat. Itu yang model harur, merdeka. Karena itu orang ibadah haji itu ya, bukan usah tak solat no konon benoleh dah. Berbuat sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasul yang dicontohkan Rasul. Tidak memandang itu Bahkan diganjar, diganjar Diberi pahala atau tidak Tidak ngurus Yang penting Allah ridho Kalau yang penting Allah ridho Masih di rumah tangga ya enak loh. Enak Seorang Suami misalkan Orangnya cukup lah ya. Punya istri di rumah Ketika dia ditinggal kerja Padahal istri yang solehah itu Kalau suaminya Keluar kerja Itu Rasulullah Menyatakan Khairun Nisa Imro'atun Sebaik-baik wanita itu adalah seorang wanita Seorang perempuan In Kalau kamu memandangnya isti, Suaminya maksudnya Kalau kamu suami memandangnya Sarutkah Menyenangkan hati Menyenangkan hati Jadi dipandang itu ya Termasuk pembicaraannya yang menyenangkan hati, polanya menyenangkan hati, tingkah lakunya menyenangkan hati. Itu kriteria yang pertama. Terus, kriteria yang kedua, wa ida amarta, dan apabila kamu memerintah, memerintah itu ya ada di sini. Pemerintah itu ya menyuruh atau diminta. Misalkan seorang suami membutuhkan dia, suaminya membutuhkan dia itu namanya Amarta. Kalau kamu memerintahnya, kamu mengajaknya istri itu, sarotkah. kamu ketika mengajak mereka tidak akan menolak. Ini kriteria yang kedua. Jadi kriteria yang pertama adalah Innadurta ilaiha syaratkah. Kalau kamu mandangnya syaratkah menyenangkan hatimu. Wa in amartaha atau atkah. Kalau kamu memerintah kepadanya atau atkah orang itu adalah taat kepadamu. Kalau suami istri babu namanya memerintah itu ya kebutuhan suami itu. Apapun permintaannya kapanpun permintaannya atau taat kepada kamu. Ini solihah. Yang ketiga kriterianya. Wa in ghibta anha hafidot khafi malika wanapsia. kalau kamu keluar untuk bepergian atau kerja perempuan yang solihah itu menjaga hartanya menjaga dirinya itu tiga kriteria ini dimiliki oleh wanita yang solihah. nah pada suatu ketika kasus suaminya pergi dia bersenang-senang dengan orang lain atau tetangganya bersenang-senang dengan tetangganya pertanyaannya sakit nggak yang laki-laki sakit enggak sakit segalanya dicukupi Bapak. tapi ketika tinggal pergi tinggal kerja dia bersenang-senang dengan orang lain orang lain ya orang laki-laki lain Entah tetangganya, entah Bekas pacarnya dulu Entah temannya sekolah dulu Misalkan Sakit Suaminya sakit Maka suami tidak usah oh Kelihatan istrinya Rupanya tidak Tidak benar itu di rumah Walaupun mengetahui sendiri Dengan matanya sendiri Tidak boleh suami Ngambil pedang terus Istrinya di bunuh tidak boleh lalu kenakikisasi itu tidak boleh terus dianiaya juga tidak boleh perempuan tuh masih banyak tidak itu dok gitu loh kalau memang diberi pelajaran tidak bisa tingkat yang paling akhir dipukul yang tidak Melukai, ya, dipukul, tetapi jadi peringatan. Sudah tidak bisa yang terakhir, ya ganti, Bapak. ditukar tambahkan begitu istilahnya. Apa tukar tambah ganti? perempuan masih banyak, oke. Okay. Jadi tidak boleh dianiaya. Apa yang telah diberikan kepadanya sedikit pun tidak diucapkan. Kalau ada suami begini, kalau kamu tidak dapat saya, ngiri mm. kamu. Orang tuamu dulu tidak punya apa-apa. Orang tua saya punya apa-apa. Sawahnya juga luas. Punya segala-galanya untuk mencukupi kehidupan rumah tangga. Kalau kamu tidak ikut saya, ngiri mm. kamu. Nah, ini suami yang tidak yang Men, apa, menghilangkan pahala sedekahnya ketika dia memberikan sedekah pada istrinya. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, nggak usah ngomong. Uswaya enggak kena diingu yo, Kalau di, apa, diteruskan rupanya kok nggak pas, nggak bisa. Ya sudah ganti aja. Oke. Okay apa oke okay. ganti ganti yang lain itu terjadi Pak bu pada zaman Nabi Ismail alaihissalam pernah Nabi Ismail itu nikah di tempat yang lain di Mekah ya. sudah nikah dan nah Nabi Ibrahim itu kan dari Palestina datang nyambangi gitu tapi enggak tahu kalau itu ayahnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, lah dulu waktu nikah apa nggak datang ayahnya? Itu enggak disebutkan ceritanya. nggak disebutkan. Mungkin ya janda enggak disebutkan. Ternyata begitu datang, sebagai tamu di rumahnya, diterima oleh istrinya. Gitu Setelah diterima Terus omong-omongan Karena sudah tua Ibrahim itu sudah tua Ismail masih manten baru Nah ternyata Ibrahim bertanya tentang Ismail Bagaimana suamimu Ismail Lalu Si perempuan itu mengatakan begini Pak Ibrahim kadang nggak tahu kalau itu ayahnya Mas Mail itu kalau bahasa sini Pak. Mas Mail Mas Mail itu gak punya pekerjaan tetap Pak Ibrahim dia gak bisa mencukupi saya dalam kebutuhan sehari-hari saya susah itu punya suami Ismail, Mas Mail itu. Nah kira-kira bahasanya seperti itu Bapak. Lalu Nabi Ibrahim Tidak banyak Komentar Setelah itu kan belum pulang Suaminya dari Suaminya perempuan tadi Ismail itu belum pulang Nabi Ibrahim Terus pulang Cuma saya pesan ya nanti tolong Suamimu Ismail Tolong nanti Gawangnya ini diganti Kenapa gawang itu apa Gawang itu Pak. Kalau bahasa sini gawang itu ini Yang dipakai apa Pintu itu Tolong gawangnya nanti Diganti Ya itu aja pesannya Pulang dah. Setelah salam pulang tidak lama kemudian Ismail datang suaminya. Nah, namanya seorang Nabi seorang Rasul, bak. sudah tahu keadaan. Akhirnya diberitahu tadi ada seorang tua datang ke sini mas, namanya Ibrahim. Nah, Ismail Nabi Ismail tidak menyatakan itu bapak saya ndak? namanya Ibrahim datang ke sini oh ya lama bahasa bahasa saya pak ya setelah bicara-bicara terus dia pulang apa pesannya langsung dicongklok gitu oleh Ismail Nabi Ismail tadi saya dipesan oleh Pak Ibrahim Disuruh menyampaikan kepada Mas Ismail Gawangnya supaya diganti Nah itu baru Nabi Ismail menjelaskan Yang datang tadi Bapak saya Kamu tadi membicarakan tentang aib saya Langsung dicongklok dengan seperti itu Maka kamu tidak bisa menerima sebagai seorang istri dari saya karena itu pesannya disuruh mengganti gawang. Maka pada hari ini tolong dipersiapkan pakaian-pakaian sampean. Sekarang saya antarkan ke rumah mertua, ke bapak mertua. Itu artinya, suruh ganti gawang itu artinya apa? Iya. Istrinya di? Ditalak Jadi hari itu sudah Langsung diantarkan pulang Pada hari ini Kamu Menjadi talak Sudah tidak Pantas menjadi istriku Jadi Nabi Ismail Aku pegatan dong. Seorang Nabi, seorang Rasul Itu namanya Seorang istri yang tidak ridho tidak Ridho menjadi suami yang jadi pilihannya itu Kalau dia Ridho, Ridho ditanya Ismail mungkin Ya Alhamdulillah Bapak Pak Ibrahim Walaupun pekerjaannya tidak tetap Tapi setiap hari bisa makan Sudah mudahan Allah memberikan barokah Lain Pak Bu pembicaraan seperti tadi kalau mungkin pembicara begitu disuruh teruskan Karena pembicaranya Menjelekan Ismail Karena tidak punya pekerjaan Tetap tadi Disuruh apa? Ganti Ganti gawang yang ganti Ganti bojo Jadi Nabi Ismail tuh nikah dua kali uh, Bapak ibu sekalian Tadi kasusnya kalau seorang istri, seorang istri tadi tidak bisa menjaga dirinya, suaminya tidak bisa, tidak eh, boleh menganiaya istrinya. Nah, kalau tidak dianiaya bagaimana? Ya sudah, kalau memang tidak bisa diteruskan, ganti aja. Apa yang telah diberikan tidak usah diomong. Minggu jenengiri itu karena Allah. Pahalanya tetap. Dia telah berinfak kepada istrinya. Sudah berinfak. Dinilai oleh Allah. Tapi bisa nggak kira-kira seperti itu. Umpama kena wadah kita. No? <susut> sulit. Teorinya enak. Tapi sulit melakukan. Atau sebaliknya. Ada seorang Suami marah-marah pada istrinya kadang-kadang menyakiti dengan mulutnya dan seterusnya padahal pekerjaannya istri di rumah ini luar biasa Bapak-Ibu membantu suami mulai dari nyapu-nyapu sampai Mbah-Mbah bahasa bahasa Jawa Mbah-Mbah Suwal nah, mencuci segera pakaiannya suami mulai dari nyapu, masak mencuci pakaian kadang kalau suaminya itu sakit ya dirawat dipejati dan seterusnya kan luar biasa itu tapi suami itu loh, ngomong gak enak ada nggak terjadi semacam itu istri yang kepingin dapat keridoan Allah dia tidak akan bicara apa-apa kalau Memang dipandang oleh suaminya salah ya, mohon maaf mas saya salah, saya akan perbaiki. Seperti itu, maka orang itu pahalanya kepada suaminya utuh bapak utuh, tidak berkurang sama sekali. Ini gue istri yang ridho, padahal dis, dis, selalu disakiti oleh Suaminya dengan ucapan, ya. atau kadang-kadang dengan uh, pukulan, misalkan istri menerima dengan baik, berbuat baik dengan suaminya, tidak sedikit pun mengucapkan apa yang pernah dilakukan kepadanya, kebaikan itu. Maka orang itu ridho, diridoi oleh Allah. Tapi sulit, Pak. ini, Pak. Ya. Ini teori. Yeah, teori <laughs> dilakukan teman yo, rasane gak iso okay. tapi ke, paling tidak kalau kita itu punya kunci mm. bapu, kalau punya kuncinya kita akan ingat kunci itu wah daripada aku menghilangkan pahala saya dengan mulut lah, mendingan saya diam aja apa hasilnya kalau saya misalkan menyakiti dia dengan mulut juga oh, perilakunya suaminya seperti itu apa, apa mendapatkan harta benda atau yang lain tidak tetap karena itu menjaga mulut itu sangat penting nah kembali ke sini bahwa orang-orang yang tidak ridho. Artinya orang yang Keyakinannya itu tidak ada Kepada hari akhirat Eh ternyata datang hari Akhirat Padahal apa yang dilakukan Di dunia ini Tidak ada nilainya sama sekali Oke. Orang kafir itu Bapak. Kalau beramal Itu Allah mengkabarkan Pertama Di surat 3 di ayat 10. Nah, nih Allah menyatakan gini. wa Surah 3 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang Ya harta benda dan anak-anak mereka. Nah, orang kafir itu harta bendanya, anak-anaknya. Terus Allah menyatakan Sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Nah, anaknya tidak akan bisa menolak sedikit pun dari siksa Allah. Harta bendanya yang dikumpulkan juga tidak akan bisa sedikit pun, sedikit itu seberapa? Ya? Sedikit ya, namanya sedikit biasanya gambaran sedikit itu begini: nah, sakuku. Sedikit pun tidak bisa menolak siksa. Kalau orang kafir itu tetap dia kafir, mati dalam keadaan kafir, lalu... Apa balasan kepadanya di akhir ayat? Wa ulaika hum dan mereka itu adalah bahan bakar bahan bakar. Jadi neraka itu kalau nyalanya sekian begitu, kalau ditambahi orang kafir tambah menyala hamba besar menjadi bahan bakar. yang pertama. Yang kedua misalnya di surat 24 surat An-Nur Di ayat 39 Surat 24 ayat 39 Allah menyatakan gini Waladzina kafaru a'manuhum kasarobim bikiatiyah sabundum anu ma'a Sampai terimakasih makan. orang-orang yang kafir, apa-apa mereka adalah maksaman atau orang dana di tanah yang berada. Okay. Yang bisa kakai oleh orang-orang yang berada. Nah, disini Bapak Ibu sekalian. Orang-orang kafir itu kalau berbuat, beramal, bersotak, kok, Oke, berbuat baik, nang tonggo, berbuat baik kepada teman, berbuat baik di institusinya, misalnya nilainya itu seperti fata murkana. Fata murkana itu, gambarannya seperti di sana, itu seperti ada air di sana oleh orang-orang yang dahaga, mesti ya Ya, menuju kepada air yang disangka air tadi, ternyata ja lam ah. Nih. Bila didatang, air itu dia tidak sesuatu apapun. Oh. ketika ada air didatangi tidak dapat sesuatu. Bapak Ibu sekalian, orang kafir itu harapannya kalau berbuat baik, dia ingin mendapat nomor? balasan kebaikan. Harapannya, <tuh> kalau dia berbuat baik, harapannya ingin mendapat balasan baik. Nah, ingin mendapatkan balasan baik itu sama dengan orang melihat air di sana. Yang orang dahaga itu melihat air di sana. Uh, sepertinya ada air Kalau dia berbuat baik uh, Sepertinya ada pahala Ada apa ini Pahala yang diberikan kepadanya Harapannya seperti itu Bapak. Namun setelah kematian Kematian orang kafir itu Ja'ahu datang Didatanginya Itu kematian Lam yajid say'ah tidak ada sedikit pun, Tidak mendapati apapun Kalau dulu pernah Misalkan bagi-bagi zakat Bagi-bagi zakat Satu miliar misalkan Harapannya dia dapat baik Kayak air yang di, disangka air tadi Tapi begitu meninggal Atau mati ada-ada, mana yang satu miliar itu dulu saya membantu tetangga saya ketika kecelakaan, mana pahalanya, enggak ada padahal di, di besok di Maksari itu semuanya mengharapkan pahala Bang. memunculkan pahala, menginginkan apa yang dulu dilakukan waktu di dunia itu di, menginginkan itu muncul, ada catatannya tapi enggak ada, karena mereka kafir, betul. Begitu didatangi, enggak ada suatu pun. Ayat itu menyatakan, Wa wajadallahu intahu, wafawahu hisabahu, wallahu sariul hisab. Nah, menjadi ketetapan. Apa ketetapan Allah? Ketetapan Allah itu begini: janji Allah di dunia, siapa yang berbuat baik akan mendapat kebaikan. Ini kucing, ketetapan siapa yang kufur kepadaku akan saya adab. Itu namanya ketetapan siapa yang munafik, sampai mati dalam keadaan munafik, dia akan berada di neraka yang paling bawah. Itu namanya ketetapan. Di sana berlaku ketetapan Allah, begitu. Kiamat, orang kafir tidak mendapatkan suatu ketetapan Allah muncul, Bapak. karena mereka itu kafir dalam kehidupannya itu tidak percaya pada hari akhirat. Maka ketika di sana menjadi ketetapan Allah bahwa orang kafir itu seperti fata murgana amalnya. Kamu dulu waktu di dunia bahasa bebasnya. Menyangka bahwa perbuatanmu mendapatkan pahala, ternyata di sini tidak kamu tidak dapat. Karena ketetapan Allah bahwa siapa yang kafir, amalnya, hartanya, anaknya tidak bisa sedikit pun meringankan atau menghilangkan adab yang datang dari Allah. Lalu Allah menyatakan begini. Lalu Allah memberikan kepadanya amal amal Nah, dihitung dengan cukup. Cukup nih, Tidak dikurangi, tidak ditambahi Dulunya beramal apa? Yaitu tetapi karena ketetapan Allah amalnya orang kafir itu tidak enggak ada. Ya, ketetapannya tidak ada. Ya pernah berbuat baik tapi tidak ada. Itu namanya dihitung oleh Allah, cukup. Allah itu bapak-bapak sekalian, menurut ayat ini mengkabarkan begini. Dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Sangat cepat, sangat cepat perhitungannya, itu aja tidak mendapati. Orang dihitung amalnya itu namanya hisap. Padahal perhitungan Allah itu secara otomatis, wabu, cepat. Itupun pun menghadapi orang-orang yang pernah hidup di dunia itu, sangkut pautnya di, di dunia itu banyak. Itu bisa menghisap orang satu orang itu sampai 40 tahun. Satu orang, Pak. Itu baru selesai hisapnya petang puluh tahun. Padahal itu perhitungannya terus menerus, kadek lereng. Kalau Sambo kan berhenti, Pak. Ya, Sambo sekarang sedang diperiksa menjadi tersangka. Berhenti lagi sekian hari ada pemeriksaan lagi berhenti lagi ya sampai sekarang belum selesai kan belum masuk hakim belum diadili di hakim masih berkasnya itu dilimpahkan ke jaksa contoh itu Pak Terus berapa bulan kira-kira berapa tahun udah tahu itu salah satu di antaranya kita Nanti juga akan dihisap oleh Allah Tergantung dari amalan kita Hisapnya ringan atau hisapnya berat Kalau orang itu mendapatkan rapot atau catatan hidup itu diberikan dari arah kanan Hisapnya mudah hisab siroh akan dihisap dengan oleh Allah dengan mudah. Orang yang diberikan dari arah kanan itu berarti nilainya baik-baik. Kalau bahasa sekolah itu namanya kumlot ya baik-baik. Hiasannya mudah, oh baik, baik, baik-baik, cepat selesai. Lain dengan orang yang bersangkutan dengan dunia itu banyak. Orang setengah imani, orang setengah kafirin, orang setengah munafik, waduh ruwet bapak. ruwet itu, ya, gak mari-mari itu, pemenangnya sangkut pautnya dengan keduniaan buah gak mari-mari itu, lama sekali. Maka mereka mengatakan, ya kasrotana alama farrdna fiha. Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat. Ini namanya penyesalan. Penyesalan mereka tidak ada artinya. Allah menghabarkan lagi di surah 6 ayat 27. Walau taro id wukifu nari faqalu. Ya laytana nuraddu wala nukadzibah rabbina wanakuna minal mu'minin. Ini penyesalan mereka, salah satu diantaranya. Okay. Okay. dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan yeah. ke neraka, dihadapkan belum masuk loh Bu mereka dihadapkan ke neraka belum masuk. Orangnya mengatakan itu. Lalu mereka berkata, okay. kiranya kami dikembalikan ke dunia. No. Kalau saya dikembalikan ke dunia Maunya begini Dan tidak mendustakan Ayat-ayat Tuhan kami Maunya begitu Kalau saya dikembalikan ke dunia Saya tidak akan mendustakan Ayat-ayat Tuhan kami Saya akan percaya Hari kiamat Saya akan percaya Alam barzah, ada siksa kubur Ada nikmat kubur, saya akan percaya Tapi sudah Kejadian hari kiamat ini Bang tidak mungkin kembali Berita itu kalau dari Quran ini Pasti benar Kalau ada orang Dibacakan Quran Terus tidak percaya Tidak Apa Artinya mereka itu sama dengan orang-orang yang kafir Kalau dibacakan ayat tidak percaya Tidak ubahnya seperti Orang kafir kalau saya dikembalikan ke dunia, saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Terus? serta menjadi orang-orang yang beriman, okay. tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang berganda. Wah, ya Rasul, kalau kamu tahu keadaan mereka seperti itu, itu adalah sebuah peristiwa yang sangat mengharukan, ya Rasul. Ah, ini dulu pada zaman Rasul, ayat ini bukan untuk Rasul saja. Tapi ayat ini untuk kita semua, umatnya sampai hari kiamat. Gitu. sama dengan, kalau kamu melihat orang dihadapkan ke neraka mengatakan seperti itu, uh, itu adalah peristiwa yang sangat mengharukan. Sama dengan kita juga, kalau kita beriman melihat orang kafir seperti itu. Bahwa, atau di surat 21, surat Al-Ambiyah ayat 97 Allah menyatakan ini wa qatarabal ya Ya, yeah. telah dekat, telah dekat nih guna dekat nih bahasa sini itu dekat itu ya tidak jauh. Oke, yeah. tapi kalau di sini dikatakan dekat itu berarti bisa tidak jauh, bisa diartikan menurut kamus dekat itu adalah pasti, bap. Kalau diterjemahkan dan telah pastilah kedatangan janji yang benar, yaitu janji apa? Hari berbangkit. Kemudian mata dikatakan terbelalak, mata orang-orang yang kafir. kaget, uh, kaget terbelalak matanya. Orang-orang kafir -orang kaget. Ketika hari kiamat itu kan keluar dari tanah maksar. Bap. Kita itu keluar dari tanah Maksar. Kaget orang kafir. Terbelalak begitu matanya. ndak cukup terbelalak. Dia mengatakan begini. Mereka mendatang. Yeah. Atuhai celaka kami. Sesungguhnya kami adalah ada dalam orang lain. Ini. Oh. Peristiwa Maksar itu. Celaka kami. Aku dulu lalai tentang ini. Lalai ini artinya. Dia tidak mau mengakui. Bahasa lalai itu Tidak mengakui atau tidak mengerti Atau tidak mendapatkan Tidak mau Mendapatkan kebaikan Bisa terjadi Lalai itu Karena tidak ada yang Memberitahu Tidak ada memberitahu Atau diberitahu tidak mau Tahu Itu lalai banyak orang lalai itu, Pak, Bu. Di masa sekarang aja banyak. Orang diberitahu kebaikan tentang tentang akhirat. Diberitahu kebaikan tentang masa masa nanti kehidupan selanjutnya. Dia enggak mau tahu. Diabaikan begitu aja. Tapi besok Muni mereka akan mengatakan Sungguh kami adalah Orang yang dalam keadaan lalai Tentang ini Tentang keadaan kiamat itu Kan judulnya Orang kafir itu mendustakan Pertemuan dengan Allah Bersuah dengan Allah Nah besok di hari Maksar itu Begitu dibangkitkan Kaget Terbelalak Sungguh kami adalah dalam keadaan dalam kelalaian tentang hari ini, ya, hari magsal itu lalu perkataan selanjutnya mengatakan ini: ini orang -orang yang "Dia mengakui sendiri kalau dirinya itu orang-orang dolim, begitu yang menganiaya, menganiaya, mengakui dirinya itu menganiaya." Tapi ini adalah penyesalan yang tidak enggak ada berarti tidak berarti, Atau di Quran surat 39 ayat 55 sampai ayat 59. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mirrabikum Mingkobli min qabli ayati wa antum la tas'urun dan itulah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada dari Sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu itu apa? Al-Qur'an. Artinya Allah mengatakan, "Eh, iku ikuti Qur'an itu loh, ikuti." Itu yang terbaik yang diturunkan kepadamu. Ikuti. Nah pesan ini dikatakan oleh Allah sebelum tiba-tiba oh. Artinya sebelum datang kiamat Karena kiamat itu datangnya tiba-tiba Sebelum datang waktu yang tiba-tiba hari -tiba kiamat Ikuti Apa yang terbaik dari Tuhanmu itu kepada kamu Ikuti sebelum datang Masa yang baltah tadi Masa yang tiba-tiba kiamat sedangkan orang yang apa mengikut, orang yang tidak mengikuti itu nanti kalau datang hari kiamat itu Allah menyatakan begini antum wa'antumla tas'urun tidak menyadari nanti hari kiamat itu nanti akan seperti itu atau kata Allah dalam ayat ini ayat 5-6 Antakula nafsun ya hasrota Alama farrotu Podoh Dengan ayat ini gua. Surat 21 tadi wa Waingkuntulaminas sahirin Supaya jangan ada orang yang mengatakan Allah besar Tadi atas Kelayakku Dalam melenaikan kewajiban terhadap Allah nah, Biar kamu tidak mengatakan begitu Biar kamu tidak mengatakan amat besar penyesalanku. Biar tidak mengatakan gitu, Biar Tidak mengikuti apa yang telah diturunkan yang terbaik untuk kamu itu. Biar tidak akan ada penyesalan seperti itu. Amat besar penyesalanku kelalaian dalam menurunkan kewajiban terhadap Allah. Kita ini kan dalam hidup ini kan wajib mengabdi atau menyembah Allah itu kan wajib, tidak boleh diwakilkan. Gue, itu juga oleh diwakilkan. Aku, ga enak aku sih, anu begini sholat tuh diwakil lagi sholatnya. Untuk saya nggak bisa, sholat itu nggak boleh diwakilkan. Poso itu boleh diwakilkan. ya nggak oleh diwakilkan. Maki lahakmu aja, nggak oleh tidak boleh wajib lah itu nanti akan jadi penyesalan sebagai seorang abdun sebagai hamba Allah tetapi tidak menunaikan tidak menunaikan kewajiban kepada Allah nanti akan ada penyesalan lalu orangnya mengatakan begini sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan agama Allah. Oh. Saat dulu mengolok-olokkan agama Allah waktu hidup di dunia mengolok-olok ini apa? apa? Ya kalau bahasa sini ngeyak, namanya mengolok-olok itu bahasa sini ngenyek. Apa? Menghina. Tapi yang dimaksud mengolok-olok di sini adalah uh, sifat mereka Oke. Contoh ya, Contoh, ya Ada di awal-awal surat Al-Baqarah itu, Begini Di awal-awal Di ayat 13 Surat Al-Baqarah Di ayat 13 Itu ada kalimatnya Oke Wa idza qila aminu kama amana nasu qalu an kama amana hum sufaha ala innahum humus-sufaha walakin la ya'lamun dikatakan nah, pada mereka kalau orang-orang yang apa pada umumnya diberitahu tentang Quran di ajak untuk beriman. Ceritanya ta mriki, ngeten. Ya Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang lain beriman. Ter Berimanlah kamu. Wong-wong ku ya beriman kaya Apa jawab mereka? Mereka menjawab, "Akan beriman kami sebagaimana orang-orang yang kondur isi telah beriman." Oh. Jadi orang beriman yang lain itu dianggap Bodoh Ini satu Oloan itu Pak Muhammad Mengolok-olok Allah membalas Pernyataan mereka itu Dibalas oleh Allah Dihabarkan kepada Rasulullah Juga dihabarkan kepada kita Dia tidak menyadari Kalau dirinya itu bodoh Karena itu di akhir ayat ya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh. Mereka yang bodoh. Bukan orang yang beriman. Gitu Tapi mengolok-olok. Masa saya suruh beriman seperti orang bodoh itu. Allah mengatakan. Mereka itu yang bodoh. Lalu. Tetapi mereka tidak tahu. Tidak tahu kalau dia bodoh. Hey, Abu Jahal itu pointer. Pak. Pedagang kelas lumayan Pak. abu lahab berang. tapi bodoh Pak. orangnya pinter oh, pimpinan pimpinan ya? pinter orangnya tapi bodoh, kenapa? karena dia tidak beriman jadi orang tidak beriman itu termasuk bodoh oke lalu di ayat 14 Wa idalla mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Nah, kalau berjumpa dengan beriman, nih sifatnya munafik. kalau ketemu orang beriman, mengatakan, kami ya orang beriman, seperti kamu. Gak. Terus, wahidah, kalau ilah saya tinhim, kalu inna maakum dalam tilawah mereka kembali kepada setan-setan mereka. Setan-setan mereka ini koncone bang. Jika kalau mereka itu ketemu lagi kepada koncone, muningat dan mereka mengatakan. Sesungguhnya kami pendirian dengan kamu Saya ini pendiriannya sama dengan kamu Tidak berbeda mau oh, bapakmu dulu ya Dengan bapakku ya podong Aku ini podong bapakmu Tapi aku lagi ketemu mereka ya, ya tidak guyupi lah tak, tak guyupi itu namanya mengatakan Kami beriman Itu kalau bahasa sini guyupi Bahasa Indonesia ya banyak. Mengguyupi mm. ya, tapi kalau aku, kalau aku sampai kamu sama saya dengan kamu, sama idenya juga sama, kepercayaannya juga sama, enggak berbeda. Saya ikut mereka itu, in nama nahnu mustahziun kami hanyalah berolok-olok. Berolo Jadi, saya itu sebetulnya berolok-olok di sini. Artinya, kalau ke sana itu nah, seperti sana, kalau ke sini seperti sini. Nah, itu namanya apa? Bermuka dua atau? Kalau nempel hijau, jadi hijau. Kalau nemplek merah, jadi merah. Apa itu namanya? Bunglon. Bapak. Binatang bunglon. Itu mengolok-olok itu artinya seperti itu. Maka di ayat ini sebutkan juga. Sesungguhnya termasuk orang yang mengolok-olok. Kan agama Allah biar aku mengolok olokan agama Allah ya, pelintat-pelintut kalau bahasa Jawa itu pelintat-pelintut ke kiri ikut ke kiri ke kanan ikut ke kanan ada orang mundur ikut mundur tidak <laughs> punya pendirian maka di ayat 57 Allah menyatakan ini atau kalau kamu Gak ngikuti Apa yang terbaik Yang diturunkan kepadamu Jangan kamu menyesal Atau kamu supaya tidak mengatakan Begini Atau supaya nah, Biar gak berkata begini keras kiranya Allah oh, memberi petunjuk kepadaku. aku termasuk para pendosa ternak orang. Ini namanya penyesalan. Loh. Dulu kok kalau saya diberi petunjuk ya jadi begini. Nah, saya enggak dapat petunjuk ya. Biar enggak mengatakan seperti itu. Atau ayat 58 Auta kula khinatarol adzaba lauan nalikartan. Fa aku minal muhsinin. Agar supaya jangan ada yang berkata ketika nia berada sazal. Okay. Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Biar tidak katakan gitu. <laughs> okay. Tapi ini penyesalan, enggak? itu penyesalan. Biar kamu tidak katakan gitu nanti bala qad jaa'at ka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin bukan demikian sebenarnya apa keterangan-keterangan kepada-Mu Pak No, di sini Pak. Sebenarnya sudah datang keterangan-Ku kepadamu itu sudah datang namun tersek Allah lalu lalu menistakannya dan kamu diri. Nah ini masalahnya. Kamu menyombongkan, kamu mendustakan, mendustakan itu tidak percaya, bro. tidak percaya. Karena kamu mendustakan, kamu menyombongkan diri. Jadi kamu masuk orang-orang kafir. Maka diputus oleh Allah pangkatmu atau derajatmu adalah orang-orang kafir. Naik balik lagi bahwa orang kafirku amalannya seperti fata morgana. Mudah-mudahan mankul panjang selalu diberi daya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu ayat, Pak Bu Ya, satu ayat namanya Quran surat nama. ah, Al An'am ayat 31. Bisa Allah bertemu pada waktu yang akan datang di ayat selanjutnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bertanya? Tidak ada. G? Nol, betul. Walaupun bernarwan, tapi kafir Nol, tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, Subhanakallahumma Allahumma wa taala, Asyhadu allahu la ilaha ilaha anta, Astaghfiru kawatuhu bilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamu'alaikum, wa rahmatullahi wa